Ekspresi Komandan Sia gelap ketika dia memandang pemuda kurus yang berdiri di atas air di depannya. Ujung-ujung mulutnya sedikit bergerak, tampaknya dia berniat bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Jejak keganasan naik ke wajahnya, dan kemarahan di matanya tampaknya akan merobek lindung berkeping-keping. Berat, taktikmu sangat bagus. Komandan Sia menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan suara gelap. Awalnya. Dia telah merencanakan untuk secara diam-diam melacak Lindong, sambil memanggil 10 pemimpin seksi untuk mengelilingi Lindong dalam serangan bodoh bukti. Namun, dia tidak berharap bahwa metode Lindong akan lebih kejam daripada miliknya. Lindong hanya menghilangkan pemimpin bagian itu. Dengan cara ini, Lindong berhasil memotong semua bala bantuannya. Bukankah ini karena Komandan Sia telah memaksa tanganku? Lindong samar-samar tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mengarang skema licik yang memungkinkan aku untuk pergi Semua ini tidak akan terjadi Pada akhirnya, kamu menuai apa yang kamu tabur Petik 2, kamu berani ikut campur dalam masalah klan Blood Demon Shark kami Apakah kamu berpikir bahwa aku akan melepaskan kamu Komandan Sia dengan keras berbicara Karena itu, komandan Sia tidak bisa menyalahkanku karena kejam jika seseorang tidak memiliki sedikit kejam di chaotic dimensi ini, kemungkinan bahkan tulang seseorang akan benar-benar dimakan oleh orang lain. Lindung menjawab dengan lembut. Dia tidak terkejut bahwa komandan siap bisa menebak bahwa dialah yang telah menyelamatkan Mulingshan. Bagaimanapun, mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya, dan lebih jauh lagi dia masih tinggal di daerah itu setelah sekian lama. Tidak aneh baginya untuk membangkitkan kecurigaan. Karena kamu telah memprovokasi klan darah iblis hiu aku, apalagi tulang kamu. Bahkan roh Yuan kamu akan disiksa berulang kali, menyebabkan kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Komandan sia tersenyum ketika dia berbicara. Giginya yang tampak menyeramkan dan tajam mengeluarkan aura yang sangat dingin. Aku selalu melakukan hal-hal secara bersih. Secara alami tidak akan ada orang yang akan tahu apa yang terjadi di sini selama aku menghabisi kalian semua. Lindong tertawa, hanya dengan dirimu sendiri. Murid komandan sia sedikit berkontraksi saat dia mencibir. Dengan hanya aku, Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia meraih live death coffin cover, dan dengan kuat menginjak permukaan laut. Segera, gelombang mengerikan mulai menyebar dari bawah kakinya. Live death coffin cover. Apa yang telah kamu lakukan pada Mulingshan? Wajah Komandan Xia tanpa sadar berkedut ketika dia melihat penutup peti mati hitam di tangan Lindong. Mungkinkah kamu telah membunuhnya dan menyambar life death coffin cover? Aku tidak sesat kalian semua. Aku membantunya menghabisi kalian semua. Karenanya, dia telah meminjamkan aku sementara waktu untuk digunakan. Lindong agak geli. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan memiliki cara berpikir yang kejam. Mata komandan siam mengancam. Tatapannya mengandung beberapa ketakutan saat dia melirik live dead Kofin cover di tangan Lindong. Setelah hening, dia bertanya. Lat, jika kamu menyerahkan mu dan live covin cover, aku akan menjamin bahwa kami tidak akan mengganggumu tentang hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya. Aku pikir kamu seharusnya sudah mendengar bagaimana klan blut Manshar kami menangani masalah. Menyinggung kami akan membuatmu tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Petik 2. Lindong menatap Komandan Sia. Dia muncul untuk memikirkan masalah ini, sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf. Aku menolak. Sepertinya kamu hanya akan tunduk untuk memaksa ekspresi brutal di mata Komandan Sia tanpa sadar melonjak sekali lagi. Saat dia menjawab dengan tegas. Brat, meskipun kamu memiliki life coffin cover, kamu hanya memiliki kekuatan tahap awal mendalam kehidupan. Ada tahap kehidupan mendalam yang maju dan tiga ahli tahap kehidupan mendalam di sisi aku. Petik 2. Apakah kamu berencana untuk meluncurkan serangan menyelinap padaku sambil mengucapkan begitu banyak omong kosong? Lindong tertawa lembut, ekspresi dingin sedingin es melonjak ke matanya yang hitam pekat. Tutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba menabrak permukaan laut. Segera, riak yang sangat mengamuk masuk ke laut. Bang-bang, permukaan laut meledak pada saat ini. Ketika beberapa sosok melesat dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mereka. Jelas, mereka terluka parah. Menyerang, mata komandan sia berubah menjadi sangat gelap dan dingin setelah melihat bahwa serangan menyelinap telah gagal. Dengan lambaian tangannya, selusin ahli di belakangnya bergegas keluar pada saat yang sama. Serangan liar dan kekerasan mengalir ke lindung seperti badai. Lindung buru-buru mengambil dua langkah sebagai tanggapan, kubunya bersandar ke samping dan bersembunyi di balik live dead coffin cover. Bang-bang-bang banyak serangan mendarat di live dead coffin cover, menyebabkan suara teredam, namun. Semua serangan benar-benar lenyap ketika cahaya hitam mengalir di penutup peti mati. Ledakan. Banyak serangan yang secara paksa diblokir oleh Live death coffin cover. Kaki lindung mendorong air saat dia maju ke depan. Lampu hijau melonjak. Dan dalam sekejap, dia telah muncul di depan banyak ahli klan darah iblis hiu Penutup peti mati di tangannya seperti tongkat besar yang diayunkan ke depan dengan kasar. Bang-bang. Life Dead Kofin cover mendarat dengan keras ke para ahli klan Blood Demon Shark yang telah gagal menghindar tepat waktu. Cahaya hitam melonjak, dan praktis tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh siapapun yang terkena serangan akan dengan cepat berubah menjadi abu-abu kusam. Kekuatan hidup mereka terputus, dan mayat-mayat terus jatuh dari udara dan jatuh ke laut. Pada saat ini, Lindung seperti Dewa Kematian. Cover Life death Kofin seperti Sabit Dewa Kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ledakan, life death cover sekali lagi diayunkan ke depan. mengirim dua ahli klan darah iblis hiu dengan kekuatan delapan tahap terbang Yuan Nirvana. Lindong hendak mengisi maju sekali lagi. Ketika suara angin yang sangat tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Trisula merah cerah disertai oleh angin yang sangat liar dan keras. Saat didorong ke kepalanya dengan kecepatan kilat. Kaki Lindong menendang Live coffin cover, menyebabkannya terbang dan bertabrakan dengan trisula yang tajam. Bang! Suara memekatkan telinga terdengar saat Live coffin cover dipantulkan kembali untuk pertama kalinya, sebelum ditangkap oleh Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang komandan sia yang juga terpaksa mengambil langkah mundur. Tampaknya ahli tahap mendalam kehidupan canggih ini akhirnya tidak tahan melihat pembantaian satu sisi Lindong yang luar biasa. Kekuatan seperti itu lumayan. Lindong melirik ekspresi gelap dan dingin pada Komandan Sia. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Sentujue. Selain itu, sebagai anggota suku Iblis Laut, tubuh fisiknya juga relatif kuat. Lawan seperti itu akan cukup merepotkan untuk dihadapi. Aku akan bertarung denganmu nanti. Lindong tersenyum pada Komandan Sia. Lampu hijau menyala di tubuhnya. Saat sayap naga hijau muncul. Kubuhnya bergerak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, ia masuk ke dalam kelompok ahli hiu-hiu darah dengan gaya seperti hantu. Tutup peti kematian kehidupan dia yunkan, karena tanpa rasa takut mengambil satu kehidupan demi satu. Bajingan, komandan sia menyaksikan pasukannya menderita luka-luka serius dan kerugian di hadapan dakwaan Lindong. Ketika ekspresinya tumbuh semakin ganas. Dengan raungan marah, ia berusaha mengejar. Tetapi kecepatan lindung saat ini bahkan lebih cepat daripada miliknya. Setiap kali ia berhasil mengejar Lindong, yang terakhir pasti sudah mengambil nyawa targetnya. Situasi pertempuran ini menjadi sedikit lucu. Lindung menuntut dan membunuh sendirian, sementara komandan sia dengan kejam mengejar di belakang. Namun, yang terakhir hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika mayat-mayat yang dingin berjatuhan satu demi satu dalam 10 menit singkat. Pembantaian itu berakhir. Sudah ada selusin mayat mengambang di laut. Selain Lindong, hanya Komandan Sia dan tiga pemimpin skuadron kecil tahap mendalam kehidupan yang tersisa di udara. Kamu orang gila, tiga pemimpin skuadron menyaksikan adegan ini dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekejaman pemuda yang tersenyum di hadapan mereka. Hanya dalam 10 menit, dia benar-benar telah membunuh semua bawahan mereka tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lindong acuh tak acuh. Dia melirik darah di live dat coffin cover di tangannya. Setelah itu, dia memandang Komandan Sia dan dengan lembut berkata, Aku sudah bilang padamu untuk tidak memaksakan tanganku. Jika kamu jahat, aku akan lebih jahat dari kamu. Petik 2 Komandan Sia melihat mayat-mayat di permukaan laut. Kemarahan yang muncul di matanya anehnya menghilang pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Saat mata merah-merah itu menatap Lindong. Sudah cukupkah kamu membunuh? Lindong perlahan mengangkat Live Dead Coffin Cover di tangannya. Dan menunjuk ke kelompok Komandan sia saat dia menjawab. Sekarang giliranmu. Jika kamu sudah cukup membunuh. Sekarang kamu bisa pergi dan menemani mereka. Keganasan di wajah Komandan sia telah mencapai puncaknya pada saat ini. Cahaya darah mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu. Itu berubah menjadi hiu berwarna darah besar di belakangnya. Hiu ini membuka mulutnya yang besar ketika kekuatan isap meletus dan terbang menuju mayat-mayat yang mengambang di laut. Pada akhirnya, semua mayat itu dimakan oleh hiu besar. Kegentingan gigi tajam hiu yang besar merobek mayat-mayat itu ketika darah segar mengalir deras seperti hujan. Lapisan cahaya berdarah kental melonjak di permukaan tubuh Komandan Sia setelah mayat-mayat itu benar-benar dikunyah dan ditelan oleh hiu besar. Sementara riak yang sangat aneh dan menyeramkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Komandan Sia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi darah segar. Dia menyeringai. Mengungkapkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada Lindung bersama dengan keinginannya untuk membunuh. Aku sudah merasakan horor dari sebelum kematian mereka. Mereka berharap aku menggigit setiap inci daging di tubuh kamu. Petik 2 Ketika suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, aura berdarah mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh komandan komandansia dan sepenuhnya menutupi seluruh wilayah laut ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 906 Gigitan Hiu Iblis Diman Shark Shark jatuh, lindung membawa life dead coffin cover di bahunya. Ekspresinya tenang ketika dia melihat Komandan komandansia, yang tubuhnya mengeluarkan aura berdarah mengerikan. Dia dapat mendeteksi bahwa aura yang terakhir tiba-tiba menjadi jauh lebih brutal dan keras. Sepertinya melahap mayat teman-temannya telah menguatkannya. Apa klan yang aneh? Lindung bergumam lembut pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik untuk memperkuat diri sendiri dengan melahap mayat teman seseorang. Brad. Ini disebut jatuh ke dalam perangkap yang telah kamu gali sendiri. Ekspresi Komandan siaganas Dan sepertinya darah berada di ambang menetes dari matanya. Niat membunuh itu tampaknya hampir akan mengambil bentuk yang sebenarnya. Serahkan hidup kecilmu itu sekarang. Cahaya darah mengerikan melonjak setelah Komandan Sia menangis. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan iblis seperti cahaya darah yang bergegas langsung ke lindung dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Kecepatan komandan Siam melonjak sangat tinggi setelah melahap mayat rekannya, Swoosh. Pada saat ini, Trisula berdarah melesat di langit, meninggalkan aliran darah merah yang panjangnya seribu kaki saat meledak ke arah kepala Lindong. Aliran darah merah dengan cepat membesar di mata Lindong. Dia tertawa dingin ketika dia meraih life death coffin cover dengan kedua tangannya, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai melonjak seperti air banjir. Cahaya hitam muncul dari live coffin cover. Setelah itu, secara langsung menghancurkan ke aliran darah merah itu. Bang, energi liar dan keras menyebar liar saat tabrakan. Kekuatan yang dihasilkan menyebabkan gelombang ribuan kaki menyebar dari titik tabrakan secara melingkar. Sementara suara keras bergemuruh ke kejauhan. Lindung berdiri di permukaan laut. Saat cahaya hitam melonjak di live dead coffin cover di tangannya langsung menghalangi kekuatan yang luar biasa itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menandingi ahli tahap lanjut mendalam kehidupan. Sekarang dia memiliki harta yang kuat seperti life dead coven cover di tangannya. Kemungkinan akan sulit bagi para ahli tahap mendalam-mendalam life untuk bersaing melawannya. Meskipun melahap mayat teman-temanmu, kekuatanmu masih sepele ini. Lindong tersenyum pada komandan Sia. Saat cahaya dingin melintas melewati mata hitam pekatnya. Kakinya mendorong permukaan laut, dan tubuhnya naik ke atas. Tutup peti mati kehidupan di tangannya berisi sinar mematikan yang beriak saat menyapu ke arah Komandan Sia. Mata Komandan Sia menjadi sangat kejam ketika dia menyaksikan lindung menerkamnya sambil memegang live dead coffin cover. Kekuatan Yuan liar dan keras membentak. Trisula di tangannya juga mengandung kekuatan besar saat ia menyerang dengan ganas. Bang-bang-bang, penutup peti mati dan Trisula bertabrakan di udara tengah dengan kecepatan kilat, sementara gelombang demi gelombang kekuatan yang menakjubkan terus menyapu ke arah luar. Kecepatan kedua sosok ini telah didorong ke batas, dan semua kekuatan Yuan dalam tubuh mereka sedang digunakan. Saat kedua belah pihak berselisih secara langsung, ekspresi komandan Xia tampak sedikit jelek ketika dia menemukan bahwa dia perlahan-lahan jatuh ke dalam yang tidak menguntungkan. Kekuatan pertempuran lindung tampaknya telah melampaui sendiri dengan bantuan live date coffin cover. Ledakan bentrokan sengit lainnya terjadi, tubuh lindung tersentak, sementara tubuh komandan Sia terpaksa mundur beberapa langkah. Untaian energi hitam yang datang menyerang dari live date coffin cover juga membuatnya panik dan terlihat relatif menyedihkan. "Berat, apakah kamu akan bergantung pada live date coffin cover untuk bertindak perkasa?" Ekspresi komandan sia agak hijau. Tutupan peti mati hidup di tangan Lindong membuatnya agak tak berdaya. Karena, Deat ki, dari penutup peti mati membuatnya sangat ketakutan. Lindong tersenyum mendengar ini. Dia mengejek. Mungkinkah kamu akan menangis untuk pertarungan yang adil? Sejak kapan klan Blood Demon Share kamu menjadi begitu benar? Apakah kamu tidak berpikir untuk mengumpulkan sekelompok orang untuk mengelilingi dan menyerang aku? Petik 2. Berat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa komandan ini tidak dapat menghabisi kamu? Wajah komandan Sia memerah karena provokasi Lindong, dan ia segera menjawab dengan raungan. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya dengan harta Yuan murni. Cahaya darah mengalir di mata komandan Sia. Dia tampak ragu sejenak, sebelum dengan kuat mengepalkan giginya. Dengan mengepalkan tangannya, kotak giok merah-merah muncul. Dengan tamparan telapak tangannya, sampul kotak itu terbuka. Segera setelah itu, satu kaki item darah merah besar panjang naik dari dalam. Aura yang mengejutkan jahat diam-diam menyebar ketika objek ini muncul. Ini adalah mata lindung sedikit fokus saat dia melihat benda merah darah. Tampaknya itu gigi yang tajam. Ada rune cahaya merah darah di atasnya. Dan aura gelap yang tak terlukiskan menutupi permukaannya. Ini adalah klan darah iblis hiu milikku, Demon Shark Tut. Brat, kaulah yang telah memaksakan tanganku. Petik 2, Komandan Sia memberi lindung senyum ganas. Segera, matanya menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat tiga komandan skuadron klan darah iblis hiu lainnya dan berteriak. Tawarkan pengorbanan darah ke Demon Tut. Ekspresi dari tiga komandan skuadron segera berubah sedikit. Namun... Mereka masih mengepalkan gigi mereka dan menggigit ujung lidah mereka. Tiga kelompok darah esensi yang mengeluarkan fluktuasi energi kaya keluar. Akhirnya, mereka mendarat di dimentut merah darah. Bas-bas, dimentut berwarna merah darah segera tersentak setelah darah menyentuhnya. Saat busur cahaya berwarna darah menyebar dari ujung runcingnya. Ketajaman itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri untuk menunjukkan tanda-tanda hancur. Di sisi lain, Ekspresi dari tiga komandan skuadron yang telah mempersembahkan korban darah berubah menjadi putih pekat, sementara aura mereka juga luar biasa lelah. Tampaknya seseorang harus membayar cukup mahal untuk mengaktifkan apa yang disebut dimensi Orang ini sebenarnya juga memiliki harta yuan murni, mata lindung menggigil sedikit ketika dimensi arktut muncul. Dia tidak menyangka bahwa Komandan Xia ini benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Ini hanyalah harta pure Yuan tingkat rendah. Namun demikian, kamu harus berhati-hati. Yan juga mengingatkan saat ini, Lin mengangguk. Komandan Xia ini memang memiliki kekuatan ahli tahap mendalam kehidupan yang maju. Jika dia memiliki bantuan harta Yuan murni, memang akan cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Seseorang tidak boleh meremehkannya. Awalnya, aku tidak ingin mengaktifkan harta ini. Sayangnya, kesombongan kamu benar-benar sangat dibenci. Tidak akan memalukan jika kamu mati karenanya. Petik 2. Mata Komandan Xia menyeramkan. Cahaya darah meletus dari dalam tubuhnya dan dengan panik menuangkan ke Demon Shark Toad. Setelah masuknya Yuan Powernya, nya Demon Shark Toad dengan cepat membengkak. Dalam rentang waktu singkat, itu telah berubah menjadi gigi tajam yang sangat besar. Itu tampak seperti tombak berwarna darah dari jauh, dan mengeluarkan aura yang tangguh dan jahat. Mati, gigi berwarna darah raksasa itu melayang di langit. Segera, gelombang suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar keluar. Pada saat berikutnya, gigi raksasa berubah menjadi kilatan cahaya berdarah yang melaju ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa dijelaskan, dan sepertinya itu menembus melalui ruang itu sendiri. Aura berdarah mengerikan melonjak saat niat membunuh menyebar darinya. Lindung menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di matanya. Pori-pori di seluruh tubuhnya mulai menyusut dengan kencang. Segera setelah itu, tangannya perlahan mencengkeram peti mati kematian dengan erat. Ketika sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi liar. Live Dead Coffin Cover Meskipun kamu bukan milikku, kamu tetap harus menunjukkan kekuatanmu. Mayestik Yuan Power keluar dari Lindung tanpa menahan diri pada saat ini. Setelah itu, itu dituangkan ke dalam peti mati kematian di tangannya. Mengaung, saat Yuan Power yang agung dituangkan, pola hitam pada Live dead coffin cover menjadi semakin cerah. Gelombang demi gelombang-gelombang undulasi merambat darinya. Lindung menarik napas dalam-dalam. Saat kedua tangannya erat-erat mencengkeram tutup peti mati. Dia mengambil langkah ke depan mengangkat tutup peti mati tinggi di atas kepalanya seperti pisau. Setelah itu, dia tiba-tiba menebas dengan marah. Bang, langit tampak redup saat penutup peti mati diayunkan ke bawah, saat ki hitam mengerikan keluar dengan cara yang sangat liar dan keras. Tiang cahaya hitam tampaknya telah muncul dari neraka saat melesat di udara, dan dengan kejam meretas cahaya berdarah yang masuk. Dentang, pada saat tumbukan, langit dan bumi menjadi sunyi.